Oke, halo teman-teman Seperti biasa Kita akan mencari mainan teman-teman Dan lihat, kita sudah menemukan mainan teman-teman Mantap, lihat Satu, dua, tiga, empat Ada empat truk yang kita akan penuhi dengan mainan teman-teman Oke, seperti biasa Marking mari kita mulai teman-teman Mantap Bantu angkut mainan ya teman-teman Oke okay. Kita mulai dari yang sini dulu Mantap Lihat Ada mobil tayo warna merah Sibis kecil Mantap Kita langsung angkut saja Wadidaw mantap Lihat Ada mobil molen Wah keren sekali Mantap kita angkut saja Wah wow, mantap Lihat Ada mobil kebersihan Mobil sampah Mantap Wow keren Lihat Ada mobil beko Wadidaw Wow mantap Keren Mantap lihat ada mobil derek wadidaw keren sekali langsung saja kita angkut mantap lihat yang ini kereta cepat Wow keren mantap lihat teman-teman yang ini ikan hiu Wah wow, keren Oke, kita langsung simpan saja Wow, mantap Lihat, kita menemukan anak ayam Wadidaw, lucu sekali Mantap Wow, kita menemukan bayi penyu Wadidaw, lucu sekali Wow, mantap Wow satu truk pasir sudah penuh Kita lanjut Truk pasir yang warna ungu teman-teman Mantap Wow lihat Yang ini truk pasir teman-teman Truk kenter warna kuning Wadidaw keren sekali Mantap Lihat ada mobil polisi teman-teman Warna biru Mantap Wah wow, lihat Kita menemukan anak ayam lagi teman-teman Wah wow, keren sekali Wadidaw Ada tiga ya teman-teman Kita angkut saja Wadidaw yang ini mobil ambulan teman-teman Warna apa pink Wadidaw keren Nanti kita coba ya mantap Wow lihat Ada mobil monster teman-teman Wadidaw yang ini suka freestyle teman-teman Mantap sekali kan Wadidaw lihat Wow, keren ya teman-teman mantap shock blackernya empuk sekali yang ini bebek teman-teman bebek caro kalau yang ini mobil tayo warna biru teman-teman sibis kecil mantap kita simpan saja wadidaw kita lanjut yang warna biru. Wadidaw, lihat. Ada ikan paus, teman-teman. Lucu sekali, wadidaw. Nanti kita coba di, di dalam air ya, teman-teman. Mantap. Wah, lihat. Ada paman katak, teman-teman. Sedang bersantai, wadidaw. Mantap. Lihat. Ada beruang. Eh, beruang. Panda teman-teman Ya sekilas mirip beruang Wow Warna coklat ya teman-teman Mantap Kita simpan saja Wadidaw lihat Ada ikan dori Wow Keren sekali teman-teman Mantap Kita simpan saja Wow lihat Keren sekali Warna merah kita mendapatkan bulldozer wow mantap yang ini salender warna kuning teman-teman wow keren sekali mantap yang ini warna oranye mobil penghancur batu wadidaw keren kita simpan saja Wow, lihat ada mobil beko lagi teman-teman warna hijau wow keren sekali teman-teman mantap mantap teman-teman wah satu lagi ketinggalan teman-teman yang ini mobil Formula formulawan mobil tercepat ya teman-teman mantap Langsung saja kita simpan Wow, jangan kemana-mana dulu Ini masih ada satu lagi teman-teman Lihat Oke, mari bantu Angkut mainan ya teman-teman Mantap Lihat Yang ini mobil kebakaran teman-teman Mobil pemadam kebakaran Waduh, daw. keren sekali ya Mobil rescue. Mantap Wow lihat Yang ini mobil molen Wadidaw mantap sekali ya Warna kuning dan molennya warna coklat Mantap Lihat kita mendapatkan mobil truk pasir Wadidaw mobil dam truk ya teman-teman Warna kuning lagi-lagi Mantap keren Wow lihat teman-teman Kita mendapatkan dinosaurus teman-teman Wow Ini raksasa ya teman-teman Leher panjang Wadidaw keren Mantap Wow Kalau yang ini temannya teman-teman Yang ini t warna oranye Lihat ada garis-garis di punggungnya warna hitam Mantap Langsung saja kita simpan Wah wadidaw mantap betul Lihat Yang ini kura-kura ninja teman-teman Wadidaw keren sekali Langsung saja kita simpan Wadidaw Yang ini mobil-mobil box teman-teman Mantap sekali Yang ini mobil box teman-teman Buat angkut barang Wadidaw keren kita simpan saja wow yang ini yang terakhir teman-teman yang ini mobil beko wadidaw keren sekali ayo kita simpan wow teman-teman lihat mobilnya sudah penuh mobil truk pasir kita sudah penuh teman-teman terima kasih sudah membantu ya teman-teman mantap buat kalian yang selalu menonton video ini terima kasih ya teman-teman mantap